Saat embun pagi di pagi hari, membasahi kegersangan hati di Taman Sanubari Telaga Suci, menghapuskan rasa dahaga diri, meminta malam di... Angkasa raya Rembulan yang berduka Tetesan embun pagi Membasahi kegersangan hati Taman sanubari telaga suci Mengalir tiada henti Abuskan rasa dahaga diri ini dari terik matahari ke malam di angkasa raya ke yang berduka tetesan embun pagi Pagi hari Membasahi Kegersangan hati Di taman Selalu balik Telaga suci Menghapuskan Dasar dahaga diri Keminta Malam diangkat embun bagi membasahi kekersangan hati, taman salubari telaga suci mengalir tiada henti, Hapuskan rasa dahaga diri ini dari terik matahari. Di angkasa raya Rembulan yang berduka meminta malam di angkasa raya Rembulan yang berduka angkasa raya rembulan yang berduka keminta minta malam di angkasa raya rembulan yang ber